Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Sumamah bin Utsal, Kisah Berislam dan Jihad Ekonomi Inilah kisah mengenai keislaman Sumamah bin Utsal Pemimpin kabilah Bani Hanifah itu adalah salah seorang penerima surat dakwah Nabi Muhammad SAW Untuk diketahui, pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW bermaksud memperluas pengaruh Islam ke berbagai wilayah di luar Hijaz. Maka, Al-Mustafa memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk menulis surat yang ditujukan kepada raja-raja atau para amir. Isinya mengimbau mereka agar berislam. Salah seorang pemimpin yang dikirimi surat Nabi Muhammad SAW tersebut ialah Sumamah. Di tengah kaumnya, ia adalah pribadi yang populer dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Adapun Bani Hanifah Masyur sebagai masyarakat Arab yang mayoritas makmur, sukses dalam perniagaan. Bahkan, denyut perekonomian Hijaz bisa dikatakan bergantung pada distribusi komoditas yang digerakkan kabilah Hanifah. Semula, Sumamah tak menghormati sama sekali surat kiriman Rasulullah SAW. Dengan cepat, Surat tersebut dirobeknya. Ia lalu mengancam akan menyerbu Madinah dan membunuh beliau. Rupanya, fitnah yang disebarluaskan kaum musyrik Quraisy tentang Nabi Muhammad SAW lebih dipercayainya. Tertawan, suatu ketika Sumamah hendak berziarah ke Mekah sesuai dengan adat jahiliyah, tak disangka-sangka. Rombongannya dicegat patroli kaum muslimin di sekitar perbatasan Madinah. Begitu tahu ada gembong Bani Hanifah di antara kafilah tersebut, muslimin pun menangkapnya. Sesampainya di Madinah, Sumamah diikat pada tiang di depan masjid. Rasulullah SAW kemudian menemuinya. Sebagai tawanan, nasib Amir Bani Hanifah itu sesungguhnya di ujung tanduk. Ternyata, Rasulullah SAW memperlakukannya dengan baik. Para sahabat diperintahkannya untuk tidak menyakiti Sumamah. Sediakan makanan dan susu. Kirimkan kepada orang ini... ...perintah Rasulullah SAW. Karena keputusan Rasulullah SAW itu... ...Sumamah mendapatkan berbagai layanan yang di atas standar... ...untuk seorang tawanan Arab kala itu. Selama beberapa hari... Sumamah dikurung di depan Masjid Nabawi. Saat waktu luang, ia memperhatikan bagaimana keadaan penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah S.A.W. Secara tak langsung, penguasa yang berhati keras itu mulai memahami sedikit demi sedikit tentang Islam. Suatu pagi Rasulullah S.A.W. menemui Sumamah. Apa kabar? Hai Sumamah, sapa beliau dengan ramah. Baik, ya Muhammad, jawab Sumamah, jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang pasti akan dituntut bela kematiannya oleh kaumnya. Jika engkau mengampuniku, engkau mengampuni orang yang tahu terima kasih. Mendengar perkataan Sumamah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan berlalu meninggalkannya. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali mendatangi Sumamah. Apa kabar, Wahai Sumamah, Sapa Rasulullah? Tidak ada kabar baru selain seperti yang sudah kusampaikan kemarin. Jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang pasti akan dituntut bela kematiannya. Jika engkau mengampuniku, engkau mengampuni orang yang tahu terima kasih. Jika engkau minta tebusan, mintalah. Rasulullah kembali tersenyum seraya berlalu meninggalkan tawanannya itu. Pada hari berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menemui Sumamah dan berbicara kepadanya, "Apa kabar, wahai Sumamah? Baik, ya Rasulullah," jawab Sumamah. Orang musyrik itu pun menyampaikan hal persis seperti dua hari lalu. Kali ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya begitu saja. Beliau menyuruh beberapa sahabat untuk membebaskan pria itu. Lepaskan tali yang mengikat tangan Sumamah. Biarkan ia pergi kemanapun ia suka. Sumamah terkejut dan terheran-heran. Mengapa dirinya dibebaskan begitu saja tanpa dimintai tebusan? Rasulullah Alaihi Wasallam kemudian memberinya seekor kuda yang kekar dan perbekalan yang cukup. Sumamah dipersilakan menggunakannya untuk kembali ke negerinya, kembali pada kaumnya. Beri selam setelah mengucapkan terima kasih Sumamah pun melenggang pergi keluar Madinah namun belum sampai di kampung halamannya ia kemudian berbalik arah ia bergegas kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan masjid ia berseru lantang ilaha asihhadlahilahahaillauh Wa an Muhammad Rasulullah saat Rasulullah mendatanginya, Sumamah berkata, Demi Allah, dulu tidak ada orang yang paling kubenci selain engkau. Sekarang, tidak ada orang yang paling kucintai selain dirimu. Demi Allah, tak ada agama yang paling kubenci selama ini selain agamamu. Namun, kini agamamu yang paling kucintai. Rasulullah Alaihi Wasallam dan Muslimin menyambut gembira keislaman Sumamah. Beberapa hari kemudian, Amir Bani Hanifah itu meneruskan perjalanan umrah yang sempat tertunda. Jalankan Rencana Di Mekah, betapa kagetnya penduduk Quraisy karena Sumamah beribadah dengan tata cara Islam. Ia pun sempat diancam oleh mereka. Begitu kembali ke negerinya, Sumamah memutuskan untuk menjalankan boykot distribusi pangan ke Mekah. Boykot ekonomi yang dilancarkannya membawa akibat fatal bagi kaum Quraisy, mereka menderita kesusahan, bahkan bahaya kelaparan mengancam. Karena itu, petingginya segera menulis surat kepada Rasulullah SAW, memohon agar beliau menyuruh Sumama supaya menghentikan boikot tersebut. Rasulullah SAW berhati lembut. Beliau mengirim surat kepada pemimpin Hanifah itu agar menyetop embargo. Peristiwa ini menjadi salah satu faktor kemudahan Islam dalam membebaskan kota Mekah pada tahun 8 Hijriyah. Itulah tadi kisah Sumamah. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita. Amin. Allahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.